Baik, selamat datang kembali di week ke-13 Mata hybrid mobile programming Sebelumnya saya meminta maaf uh, bila mana zoom recording pertemuan week ke-13 uh, yang sempat saya bawakan di minggu ke-13 itu ternyata gagal saya upload gitu ya ada masalah teknis sehingga saya terpaksa merekam ulang perkuliahan ini ya Nah, di week ke-13 ini kita belajar tentang http client, ya. Uh, kalau di week sebelumnya, di week 8 sampai 12, Anda menggunakan data yang sifatnya hardcode. Artinya, data tersebut kita simpan di dalam array, dan data tersebut uh, terletak di dalam aplikasi atau web. Ya, uh, pada kenyataannya di dunia nyata, tentu saja tidak semua bisa kita hardcode. Ada beberapa data yang harus kita bisa akses, kita bisa modifikasi dan harus diletakkan di dalam server sehingga bisa diakses oleh banyak orang bisa diupdate juga ataupun dihapus nah, jadi materi ini adalah seputar bagaimana aplikasi kita bisa mengakses data yang letaknya di server Nah, untuk kesana, sebelum saya membahas tentang HTTP client, kita harus mengetahui beberapa teknologi dulu ya, beberapa fitur yang dimiliki oleh Angular Agar kita bisa memanfaatkan HTTP client, yang pertama adalah observable. Ya, jadi apa itu observable? Observable merupakan suatu fitur di angular yang memungkinkan suatu fungsi berjalan asynchrónosely. Artinya, fungsi tersebut bisa berjalan di thread yang terpisah. Ya, uh, kalau Anda belajar um, distributed programming, bahwa program-program uh, modern memanfaatkan kemampuan multiprosesor ya dengan cara memungkinkan suatu program memiliki beberapa jalur ya jalur proses programnya jalur pengerjaan eh, eksekusi programnya yang dinamakan dengan multithread. Masing-masing thread memiliki tugas ya yang berbeda-beda. Jadi satu program bisa memiliki banyak thread di mana nanti eh, program tersebut akan membagi membagikan tugas ke masing-masing thread. Kenapa kok program memiliki multi-thread ya? Karena um, ada beberapa tugas yang kompleks dan memakan waktu, ya. jika dijalankan dalam satu thread aja, single thread, maka ada kemungkinan program yang memakan waktu lama ini akan menghambat proses-proses lainnya. Terutama suatu proses yang berhubungan dengan tampilan atau user interface. Nah, oleh karena itu, program-program um, ini akan diletakkan di thread terpisah yang terpisah dari main thread-nya, terpisah dari UI thread-nya. Nah, Observable ini memungkinkan suatu fungsi diletakkan di thread terpisah dan dijalankan secara unsinkronously. Kaitannya dengan HTTP client, tentu saja, um, dengan menggunakan Observable, kita bisa akses data, kita bisa menggunakan HTTP client untuk mengakses data eksternal data di server yang prosesnya kita nggak jelas selesainya kapan ya tergantung apa koneksi internet tergantung berapa besar data yang diakses nah ini sesuatu yang uh, tidak pasti selesainya kapan nah ini adalah suatu contoh kasus yang paling pas kalau kita menggunakan observable konsep observable memiliki dua objek yakni observable itu sendiri dan consumer ya consumer biasanya berbentuk metode yang memanggil si observable Okay. Atau istilahnya mensubscribe. Nah, kita kita lihat bagian berikut ini. Jadi, seperti yang dikatakan sebelumnya, observable adalah sebuah metode yang bisa return data, menghasilkan data. Begitu ya. Nah, uh, observable ini akan running di different thread, multi-thread, ya, di thread yang terpisah dari main thread -nya. Cara mengakses data yang dikeluarkan observable, caranya adalah consumer harus mendaftarkan diri, mensubscribe pada objek observable ini, dia harus subscribe istilahnya, oke, okay. jadi bukan seperti pada umumnya kita memanggil fungsi observable tidak seperti itu, melainkan kita harus melakukan subscribe, oke okay. nah apabila observable memiliki data yang akan dikirimkan, oke okay, maka si consumer akan dinotif akan memperoleh datanya konsepnya mirip seperti kita uh, mensubscribe channel youtube seseorang, begitu ya, begitu Begitu youtubernya mengupload video baru, maka kita sebagai subscriber akan mendapatkan notifikasi. Okay. Dan ini bisa berjalan unsinkronously, anggapannya misalkan uh, ada banyak sekali konsumer yang mengobserve, yang mensubscribe observable ini dan masing-masing uh, dijalankan di thread yang terpisah, hingga um, proses yang terjadi itu tidak mengganggu thread-thread utama. Kapan konsumer uh, berhenti mendapatkan data? Pada saat si konsumer berhenti atau mensabun subscribe observable. Oke. Okay. Nah manfaat observable itu banyak ya. Menghandle real time data transfer, menghandle streaming. Misalkan anda play, anda punya aplikasi yang bisa memplayback video dan in dan datanya besar sekali dan ini kita membutuhkan sesuatu yang berjalan di latar belakang secara asinkronusly untuk mendownload datanya ya secara parsial begitu ya membuat RESTful applications. Nah ini yang akan kita kerjakan di uh, materi HTTP client yakni kita akan membuat API yang diletakkan di server dengan API tersebut kita akses data-data yang kita inginkan. Serta asynchronous thread untuk mengeksekusi program yang kompleks, program yang berat. Ya. Misalkan menghitung bilangan prima, mencari, mencari Fibonacci, ya, dan sebagainya, atau melakukan rendering. Nah, banyak sekali yang bisa dijadikan contoh. Ya. Dan kita letakkan di thread yang terpisah. Membuat program yang observable dan consumer itu cukup kompleks, teman-teman. tapi untungnya ada library yang akan membantu kita. Library ini disebut RxJS ya, library yang mempermudah kita memanfaatkan observable dan consumer. Sebenarnya RxJS ini tidak hanya ada di Angular, ada di berbagai macam bahasa dan platform yang lain, misalkan di Android Studio. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi kita atau kita akan mencoba membuat observable dan kita akan coba membuat consumer.